Neh! Neh! Neh! Neh! Neh! Neh! Neh! lain kita Arzai Zain Malik kita akan langsung ini uh, apalagi Anu apalagi namanya tebuk mark dulu gamenya baru nanti saya lihat-lihat ya kalau Oh, United States of Mars ini ya. Game sandbox gitulah. Oh, terima kasih bang Arzain kita, Arzain Malik. Kita akan langsung ini. Eh, uh, apalagi anu? Apalagi namanya? Tuh bookmark dulu. Game-nya, baru nanti saya lihat-lihat ya kalau misalnya lagi offline dulu ya. Yang penting sekarang kita mau masuk ke sini dulu, deterjen nih. Thank you, bang. Oh. United States of Mars. game sandbox, sandbox gitulah. Oh, oh terima, terima kasih bang arzain kita, kita arzain Malik kita akan langsung ini, akan ini. ini. Uh, apalagi, apalagi Anu bang. apalagi namanya bookmark, bookmark dulu, dulu. gamenya game born nanti saya lihat-lihat ya kalau misalnya lagi offline dulu ya yang, yang penting sekarang kita mau masuk ke sini dulu deterjen thank you Bang